Selamat datang teman-teman. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sensasi kopi dari berbagai belahan dunia. Kopi adalah minuman yang sangat populer di seluruh dunia dan memiliki berbagai macam rasa dan aroma yang berbeda-beda tergantung dari asal biji kopi itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang beberapa jenis kopi yang punya rasa dan aroma unik dan spesial. Pertama-tama, mari kita bahas tentang kopi Arabica. Kopi Arabica biasanya berasal dari Amerika Selatan dan memiliki rasa yang lebih halus dan lebih beraroma daripada jenis kopi lainnya. Salah satu jenis kopi arabika yang terkenal adalah kopi Kolombia. Kopi Kolombia sangat dihargai karena rasa khasnya yang manis, asam, dan punya body yang cukup kuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kopi Robusta. Kopi Robusta berasal dari Afrika dan biasanya lebih kuat dan pahit daripada kopi Arabica. Kopi robusta biasanya digunakan untuk pembuatan kopi instan atau kopi yang digunakan dalam campuran kopi. Kopi jenis ini biasa diolah dengan level medium dark roast untuk menghasilkan rasa yang kuat dan pahit, namun tetap punya body yang baik. Selain itu, kita juga memiliki kopi-kopi luak yang berasal dari Indonesia. Kopi ini dihasilkan dari biji kopi yang dimakan oleh luwak dan kemudian dikeluarkan melalui kotorannya. Kopi jenis ini memiliki rasa yang unik dan mahal harganya karena proses produksinya yang rumit. Kopi luak biasanya disajikan dengan cara medium roast agar rasa aslinya tetap terjaga. Di Afrika, ada juga jenis kopi yang dikenal dengan nama kopi Ethiopia atau kopi Irgacheve. Kopi jenis ini memiliki rasa yang lebih ringan dan lebih beraroma daripada kopi lainnya. Kopi Ethiopia biasanya diolah dengan cara light roast sehingga rasa khasnya yang unik dan lembut tetap terjaga. Terakhir, kita akan membahas tentang kopi Vietnam. Kopi Vietnam biasanya dibuat dengan menggunakan susu kental manis yang memberikan rasa yang unik dan berbeda dari kopi lainnya. Kopi jenis ini biasa diolah dengan cara dark roast untuk menghasilkan rasa yang kuat dan manis dari campuran susu kental manis. Jadi, itulah beberapa jenis kopi dari berbagai belahan dunia yang memiliki rasa dan aroma yang berbeda-beda. Kalian bisa mencoba jenis kopi yang berbeda untuk mencicipi sensasi yang berbeda-beda. Nah, buat kalian yang penasaran dengan beragam jenis kopi lainnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.